DIN DIN Ui. hei apa ya? sandalnya rasanya cepat ini eh. apa? rasanya cepat tak cepat DIN kocok oh, kayaknya apa ya? stop aku biasa anda apa? yaa tak cepat ya sandalnya kayaknya tapi kita harus bersih oke, nah ini sandal ya pokoknya sandal ya, cepot gini tak cepot gini tak cepot, Ta cepot gini gini Jangan harus andalmu Nah itu orang Watu mati, matuh. mati. Bukan Orang Watu? Mati Mungkin orang Watu lho Watu lho Watu uh, uh, uh, Enggak Nah orang nah kan irus Oh iya Kilih Melayu wakil Pahing kepris-kepris semua Masih mati Bang ngantemi Adi ngantemi mati adi adi ngantemi mati. ayo diri ya. sampai Ya. dia mati <coughs> wong ning minimarket ya masker ta minimarket mau masker di masker njak ki nih? berarti virus opo mas mas mas mas separuh separuh sama ndak masker Kowe tenan. Oh, kopi masker to. Lah kok ora masker ditutup ditutup ah.. ditutup kalau virus, panggilan ditutup tapi saya ngarepkan bakar ya lo ya.. eh.. di ini? penting loh.. penting virus ditutup sembarang atau.. saya ditutup sih tok. Diane berneri goblok. Jual pondok pom mau ditutup pom ditutup. Terus pasar, di pasar, pasar tutup. pasar. Oh. Yui, pasir, Sandang ya. pangane wang -wang wang pasar di oh, oh, penting pom ditutup, pom. Ngapa ditutup? bensin. Iku kan Nyesel, laku, lusrah, ngeruwo nih, mau kali rap, lusrah ngeruwo, lusrah ngeruwo, lusrah ngeruwo, lusrah ngeruwo, lusrah ngeruwo, lusrah ngeruwo, lusrah ngeruwo, lusrah ngeruwo, lusrah lah lusrah ngeruwo, lusrah ngeruwo, lusrah sebelah liwat. ngeruwo, lusrah ngeruwo, lusrah ngeruwo, itu sampai jam biasanya. Mas, kopi, kopi. Oke, sip. Oke, sip. Oke, sip. Duh, apa lagi sampai Oh lagi, punya mas copy. kopi, kopi lu yuk mau kopi, gua aku kopi, sip, sip, sip, sip, sip, Si <Keket> <Sulis> <ga play> <Sulis> Perang ora gilmerang, masa kancane perang ora gilmerang ngewangi Malah Oh, mas, pun mas tutup mas. Seb, mas, mas. Jum, kas, mas. Jum, kas, mas. Yeah. Topi hmm. oh, ini loh masih bayar. Salah. <tuk> <tuk> <tuk> <bayar, iye> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ini mas kopi telur nge